Intinya adalah bilang makasih dan maaf. Itu sederhana, tapi bahagianya tuh dalam banget loh. Jangan remehkan kata makasih, haturnuhun, nuhun, syukron, apalagi matur nuwun, jazakallah. Intinya jangan remehin kata-kata makasih. Dan lebih yang lebih keren lagi, maaf. Jangan gengsi minta maaf. Karena maaf itu bisa Efeknya gede banget. Kadang-kadang kita nggak sadar tapi efeknya gede. Satu, kadang-kadang dia menyambung silaturahim yang terputus. Satu kata bisa menyambung silaturahim yang terputus dan menyambung silaturahim salah satu diantara amal yang berpahala besar. Memutuskan silaturahim salah satu diantara dosa yang di dosa-dosa besar. Memutuskan silaturahim. Maaf dong. Yuk kita sama-sama uh, mulai menganggap bahwa membahagiakan hati orang lain itu bukan hal yang bukan hal yang sepele pahalanya tuh gede banget intinya adalah